Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku ketemu lagi dengan saya Dedy Rosadi dari channel Didi Rosa Otomotif Saudaraku semoga hari ini Diberikan pencerahan Diberikan kebaikan semua oleh Allah yang Maha Kuasa Tuhan Sang Pencipta Alam Pertama-tama salawat dan salam semoga tercurah Pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita mendapatkan Syafaat di kemudian hari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Kamasolaita ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ali Sayyidina Ibrahim barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma barokta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamina innaka hamidum majid birahmatika ya allah yarhamur ya amin ya allah ya alamin semoga selawat dan salam sampai ke beliau dan kita mendapatkan syafaat sebagai umat-umatnya umatnya. amin ya allah baiklah kita mulai acara saya mereview review mobil Mobil Avanza Bertransmisi otomatik Tahun 2015 Pajaknya masih panjang banget September 2022 Platnya Jakarta Selatan Ya saudara Bertransmisi otomatik Avanza G Yang sudah model Grand New Nah ini interior dalamnya Mobilnya istimewa banget loh saudara, saudara, kilometernya pun masih sangat rendah. Mobilnya jarang banget dipakai, mesinnya masih bersih, terawat dan insya Allah kayak kakinya pun masih bagus. Mobil ini saya merekomendasikan buat saudara yang mungkin kebutuhannya untuk di mobil minibus bertransmisi otomatis. Insya Allah mobilnya nggak ada lagi nih, mobilnya udah bagus banget udah tinggal pakai. Ya interior dalamnya pun bersih, wangi, dan tidak ada kotor ataupun bau-bauan yang tidak enak ya. Mobilnya aman terkendali. Yang ex pemakainya masih apik banget nih. Ya saudara-saudara, pelapornya pun masih bersih banget, AC-nya dingin. Mobilnya bagus, aman, nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Untuk bagasi-bagasi belakang semuanya masih utuh, tidak ada cedera ataupun bekas banjir atau kebun karatan. Mobilnya mulus ya, body-bodinya masih enak, terjamin nggak bekas nabrak ya, saudara-saudara. untuk sarung jok di red trim tapi sarung ya enggak paten masih bisa dilepas untuk door trim kabin depan Semuanya masih utuh, dashboardnya masih bersih, nggak ada yang lecet, terawat, kilometernya pun masih cukup rendah. Oke, okay, kita lihat ke mesin sambil saya hidupkan ya. nasinya Ya saudara-saudara, aman ya. Enggak ada yang rembes, enggak ada yang banjir, rembes oli. Enggak ada, semuanya masih bersih. Suaranya pun masih sangat langsam. Untuk di apron terus bullhead depan Insya Allah aman, mobilnya nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Di dalam pun sasisnya atau rangka utuh ya, saudara-saudara, nggak ada bekas sidera atau keriting tengok Tidak ada Kap mesin pun bawaan asli dari pabrik Ya kap mesinnya masih bagus Apa saja Grand New Tahun 2015 Bertransmisi otomatis untuk harga kredit saya jual 125 untuk harga kredit untuk harga cash 130 nego nego santuy apa saja tahun 2015 yang sudah gre new 125 untuk DP kredit paketnya di DP 20 juta angsuran 3,3 DP 15 juta angsuran 3,5 lima saya sih rekomendasi buat kalian untuk yang mau kredit di DP 20 juta angsuran 3,5 Insyaallah saya negoin angsurannya saya pakai leasing yang lebih murah Kalaupun mau syariah Insya Allah saya rekomendasi Tapi memang DP nya lebih besar Ya saudara Kaki kaki Insya Allah bagus Gak ada masalah Mobilnya pun insya Allah bagus Mesinnya pun sehat Mobil tinggal pakai Insya Allah saya doakan Yang pakai mobil ini Insya Allah berkah Berkah dunia Dan insya Allah membawa manfaat kebaikan. Amin ya Allah alamin. Dan beli bannya masih sangat tebal. 80%-an lah kurang lebih 70%-an yang depan Untuk body body pun masih kaleng ya saudara saudara Insya Allah tidak pernah ada insiden besar mudahan mobil ini menjadi bahan rekomendasi buat saudara semua yang akan membeli kendaraan untuk harga cash 130 juta nego untuk harga kredit 125 juta untuk DP minimal 15 juta angsurannya 3,5an untuk DP 20 juta angsurannya sekitar 3,3an kurang lebih baik, akhirul salam Apabila berminat bisa langsung konfirmasi ke saya, apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian maupun yang saya liput, ada kekurangan mohon dimaklumin. Saya tutup, wabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses di Rosa Otomotif.